bertempat di Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Netra Bakti Chandrasa, Pajang, Laweyan, Solo, Para siswa penerima manfaat memulai kegiatan dengan menyambut bulan suci Ramadan. dimulai dengan ibadah sholat duhur berjamaah di Masjid Nurul Huda yang terletak bersebelahan dengan asrama Dilanjutkan dengan membaca Al-Qur'an bagi difabel netra total dan low vision dengan meraba. Untuk para siswa dan JC itu terutama sesuatu tapi juga ada yang dari Sulawesi ada hakim okay, sehingga pulang terus kemudian ada yang dari yang dari Kalimantan dari Nus Tapi kebanyakan ini ada yang dari Purwodadi terus yang dari Jalan Timur kemarin ada tapi ini juga kembali pulang membaca Alquran Breyl dilakukan setiap hari dan ditingkatkan di bulan Ramadan momentum Ramadhan ini diharapkan akan meningkatkan keimanan siswa-siswi penerima manfaat saya Wahyu Irami dari Boyolali. Di sini sudah dari, dari 2019, kurang lebih hampir 4 tahun. Belajar apa saja? Uh, waktu awal-awal masuk sini kebanyakan kita belajar kayak baca tulis Braille dari huruf A sampai Z terlebih dahulu. Kalau sudah naik kelas semakin ke Arab huruf Hijaiyah, terus diajarkan juga cara berjalan yang benar pakai tongkat, kemudian juga ada karawitan, ada musik, kayak gitu. <SILENCIO> Jangan lupa dukung kami dengan like, comment, share, dan subscribe.